Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahu wal akhirin Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu anna amin Salawatullahi wa salamuhu wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayimiddin Amma ba'd Para muslimin wal wa muslimat, bapa-bapa, ibu-ibu sekalian, orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan. Ikhwani wa akhwati fillah. Hadang jemaah Maghrib, rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah. Tak henti hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur semata kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. sangat penting untuk kita senantiasa mengingatnya di dalam kehidupan pribadi kita sebagai seorang Muslim yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tentang al-muhasabah, tentang introspeksi diri, tentang merenungi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wataala yang diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Ya, roh yang kita sembah ialah Allah Subhanahu Wataala yang Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Namun, hendaklah kita ketahui pula ia pula yang maha keras siksanya. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr, ayat 49 dan 50, Nabi' Ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul al alim. Nabi' Sampaikanlah. Berikanlah kabar. Beritakanlah kepada hamba-hambaku Wahai Muhammad. Sallallahu alaihi sallam. Anni sungguh saya al ghafuru rahim. Saya adalah Allah yang maha ghafur, yang maha pengampun. Yang maha mengampuni dosa-dosa hambanya apabila dia memohon istighfar. Dan saya adalah Maha Rahim. Saya Maha penyayang, Maha pengasih kepada hamba-hambanya yang senantiasa beribadah, beriman, beramal soleh. Dan beritakanlah pula, sampaikanlah kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, "Anna adabi sesungguhnya siksaanku ialah adabul alim." Adalah siksaan yang sangat pedih. Di sini ayat ini menerangkan kepada kita akan kaidah di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Orang Muslim yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wataala hendaklah senantiasa memunculkan dalam hatinya sifat harapan kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wataala dan sifat takut. Akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua perkara ini harus sejalan. Harus berada terus di dalam hati seorang Muslim yang beribadah. Tidak boleh dia melebihkan salah satunya meninggalkan yang lainnya. Namun keduanya berada di dalam kondisi hati orang yang beribadah. Ibaratnya sebagaimana kedua sayap burung yang terbang apabila salah satunya tidak ada, maka burung ini tidak akan bisa terbang. Begitu pula, harapan kepada ampunan Allah, harapan kepada rahmat Allah, kaisayangnya, harus dibarengi dengan rasa takut akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini dua? Harus ada bersama. Sebab ketika dia mendominankan hanya memikirkan, memusatkan perhatian hatinya kepada rahmat Allah, ampunan Allah. Maka dia akan mudah dalam bergampangan terhadap dosa-dosa. Karena pikirannya hanyalah Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Dia lupa di sana juga Allah maha keras siksanya. Sebagaimana ayat tadi. Wa anna azabi kuwal azabul alim. Sungguh sisaanku siksaan yang pedih, kata Allah sendiri. Sebaliknya, kalau yang dia pusatkan perhatian dominan pada dirinya, Allah maha keras siksaannya. Dia sangat takut kepada Allah, maka dia akan mudah berputus asa. Sehingga akan mudah mengatakan pada dirinya sudah terlanjur nih. Inilah keadaan saya tak takallami. Tidak ada harapan untuk memperbaiki dirinya. Hilang optimismenya. Hilang optimismenya untuk Berubah untuk menjadi hal yang lebih baik. Makanya, dua perkara ini harus sejalan: berada dalam hati orang-orang yang beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, ya. kita dorong, tarbip, dorongan untuk mohon ampunan rahmat Allah, dan juga kita ditarhib, ditakut-takuti, diancam akan siksaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Agar kita senantiasa berusaha untuk terus memperbaharui diri kita. Memuhasabah diri kita. Merenungi apa maksud kita berada dalam kehidupan dunia ini. Iya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Al-dunya darul amal. Wal-akhirah darul jazak. Fama ya'mal hunak. فَمَنْ لَمْ Dunia ini adalah darul amal. Adalah negeri tempat beramal. Dunia. Negeri kita, tempat tinggal kita, untuk kita beramal di dalamnya. Yang akan kita tinggalkan cepat atau lambat, kita akan meninggalkan dunia. Bukan kita tinggal di dunia, tapi kita akan meninggalkan dunia. Dunia tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Wal dan kata Imam Ahmad negeri akhirat negeri terakhir makanya dikatakan akhirat karena terakhir. When negeri akhirat baru jaza adalah negeri jaza pembalasan pembalasan dari semua amalan perbuatan yang telah dilakukan oleh hamba selama hidup di dunianya lam ya amal yang huna, maka siapa yang tidak beramal di sini di mana di sini di dunia nadimah hunaka dia akan menyesal di sana di mana di sana negeri akhirat siapa yang tidak berbekal dengan suatu perbekalan yang baik dia akan melihat musibah petaka, bencana azab siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari esok Makin menjadi renungan bagi kita iya oleh karena itu dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu ayat sebagai kaidah al-asal fil muhasabah kata Syeikh Abd Rahman bin Nasr Siddi kaidah asal pokok dalam muhasabah dalam merenungi mengistrofeksi diri kita itu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ya yuhaladin amanuttaqul lah الله الله Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita dengan panggilan keimanan. Karena inilah hakikat keimanan orang-orang yang terpanggil. Dia merasa bersyukur dengan nikmat iman. Kemudian dia mengamalkan apa yang akan dipanggil dalam ayat. Mensyukuri nikmat iman tersebut. Dan dia mengetahui konsekuensi kewajiban iman, ya Allah berikan kepada dirinya sebagai orang, -orang yang beriman konsekuensinya keharusannya orang beriman adalah perhatikan ayat kelanjutan dari apa yang disebutkan dari panggilan orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, beriman ittakulah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertakwalah karena adalah sebaik-baik perbekalan. Watazawadu faidahai raza di takwa. Perbekallah kalian untuk menghadap negeri akhirat, untuk berjumpa dengan Rob kita, sam Pencipta. Dengan apa? Hayraza di takwa. Sungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Maka Allah mengawali perintahnya untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Berkata Tolq bin Habib rahimahullah tentang definisi takwa, anta ta'malu bi 'ala nurim minallah tarju thawaballah wa tatru maksiatallah 'ala nurim minallah takhaf iqaballah. Takwa adalah engkau beramal suatu ketaatan di atas cahaya dari Allah, di atas pendalilan ilmu yang benar karena engkau mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa taala dan engkau meninggalkan maksiat Takut karena siksaan Allah subhanahu wa ta'ala juga di atas ilmu, petunjuk, dalil. Sehingga dia tinggalkan larangan karena takut akan siksaan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa Setelah itu, kita perintahkan, wal tangdur, dan hendaklah setiap orang. Wal tangdur nafs, setiap nafs, setiap jiwa, tangdur, memperhatikan. Ma qaddamat li apa yang dipersiapkan untuk hari esok? Perhatikan. Persiapkan apa yang kita akan bawa menghadap hari esok, hari akhirat, hari perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Yauma alamin, hari tatkala semua manusia berdiri menghadap kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ulangi Perintah takwa kembali, dan bertakwalah kepada Allah. Pengulangan takwa yang diselipi dengan muhasabah menunjukkan bahwasanya sebaik-baik muhasabah ada dengan mewujudkan ketakwaan. Ini faidah. Mengapa Allah ulangi perintah takwa? Di antara, dengan diselipkan padanya kalimat muhasabah, perintah muhasabah. Diapit dengan perintah takwa sebab sebaik-baik muhasabah ada dengan apa? Dengan mewujudkan ketakwaan sebaik-baik upaya kita untuk merubah diri kita mengestropeksi diri kita menghisap diri kita ini di mana kedudukan kita di hadapan Allah nanti ada dengan mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat firman Allah Inna akramakum Inna Allahi adzqakum Tunggu orang yang terbaik. Orang yang termulia. Di antara kalian adalah siapa? Orang yang paling bertakwanya. Itu harus kita cari. Wujudkan kemuliaan dengan apa? Dengan ketakwaan. Iya. Masyarakat muslimin rahimani wa Ini adalah kaedah. Dasar fondasi dalam muhasadah. mengintrospeksi diri kita merenungi apa akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada petuah salaf dari generasi terdahulu, generasi salaf. yakni generasi sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Wasiat tentang renungan muhasabah dari khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata beliau, kasibu amfu sakum kabla antuhasabu. Hisaplah diri diri kalian sebelum kalian kelak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hisaplah sekarang diri kalian sebelum esok Allah akan menghisap. Ya, di sini perintah untuk kita wujudkan untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Dengan persiapan bekal terbaik. Sebelum datangnya. Yaumul hisab. Hari hisab. Hari perhitungan amalan. Inna ilayna iya bahum. inna alayna hisabahum. Kata Allah di akhir surah Al-Ghashiyah. Inna ilayna iya Sesungguhnya. Kepada kamilah. Kepada Allah. Ia bahum kembalinya mereka semua manusia kembali kepada Allah subhanahu wa taala tak ada yang tersisa semua akan kembali kepada penciptanya kemudian kita akan ditanya aban telah engkau perbuat selama hidup di dunia tuma inna alaihina hisabahum kata Allah kemudian sesungguhnya atas kami kata Allah atas kami Hisabahum. Hisabnya mereka. Perhitungan amalan mereka di dunia. Maka hisaplah sebelum datangnya hari hisab tersebut. Hisablah sekarang di dunia. Sebelum datang hisab hari akhirat. Kata Umar al-Khattab. Rada Allah ta'ala an. Wazinu anfusakum qabla antuzanu. Kemudian timbanglah diri-diri kalian. Sebelum kalian ditimbang. Kelat dimizan. Timbangan keadilan di pengadilan sadil adilnya di negeri akhirat timbanglah diri kalian sekarang timbanglah diri kita dengan barometer timbangan syariat di mana posisi saya apa yang saya siapkan apa yang saya bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanzhuru ila suwarikum wala ila ajsamiikum wala ila amwaalikum wala kinzhuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian. Apakah kalian gagah, tampan, cantik, menawan, rupawan. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Walaila ajasamikum. Juga tidak melihat kepada jasmani kalian. Postur tubuhnya kekar atau kurus kerempeng. Allah tidak lihat kepada bentuk postur jasmani kalian. Bilal. Bin Abi Rabah seorang budak yang dihinakan di mata manusia. Berkulit hitam legam, hina, rupanya, bus, rupanya buruk. Kulitnya hitam di mata manusia. Tapi dia mulia di mata Allah karena apa? Keimanannya kepada Rasulullah, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diukur dengan rupanya. Allah juga tidak melihat ilaikum kepada harta-harta kalian. Kalian kaya atau kalian miskin, Allah tidak ukur kemuliaan dengan harta. Firaun kaya dengan kekuasaannya, Korun kaya dengan harta-hartanya, istananya, dan perbandara emas peraknya. Tapi dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan Korun istananya, dirinya bersama semua hartanya karena apa? kesombongan, karena keangkuhan, kecongkakannya kepada Allah, dia lupa kepada akhirat, dia lupa ada di sana, negeri hisab. Dia lupa ada pertemuan, perjumpaan dengan Allah subhanahu wa taala. Dia tidak imani. Dia ingkari dakwah Nabi yang diutus. Dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah tidak melihat kepada harta-harta mereka. Walakin akan tapi barometer, timbangan menjadi ukuran baik kita untuk mencari kemuliaan di sisi Allah. Walakin yang dzur ilah kulubikum wa aamlikum. Allah akan melihat kepada apa dalam hati kalian. Apa dalam hati kalian berupa keimanan, harapan, cinta, takut, khasyah, ketundukan, tawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Allah lihat apa isi hati kita. Innallaha alimu bigatis sudur. Allah paling tahu apa yang ada dalam dada setiap hamba-hambanya. Enggak yang tersembunyi bagi Allah. Iya. Dan Allah melihat, ila a'amalikum kepada amalan-amalan kalian. amala anggota tubuh kalian. Itulah barometer. Itulah timbangan ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu SWT. Ini harus kita runungi. Ini harus menjadi muhasabah kita. Ayat-ayat semisal ini, hadis-hadis semisal ini harus terus terbawa. Ternyang-nyang, terpikir dalam setiap hari kehidupan kita. Jangan sampai kita salah langkah. Jangan sampai kita terjerumus kepada kemungkaran. Lupa kepada Allah. Lupa kepada negeri akhirat. Lale dengan dunia kita, lale dengan pekerjaan bisnis kita, lupa dengan sang pemberi rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ini. Iya. Kemudian kata orang di khatap selanjutnya. Paina huwa nu alaikum fil hisabiqad dan antu hansibu amfusakumul yoom. Sesungguhnya akan lebih mudah hisap kalian di hari kemudian jika kalian telah menghisap diri diri kalian al yoom di hari ini. Akan dimudahkan hisap kelak. Ketika kita sudah menghisap diri kita sekarang. Di dunia. Kemudian datangnya negeri akhirat. Iya. Wa akbar. Kemudian berhiaslah kalian. Berhiaslah. Untuk hari pertunjukan. Hari pertemuan terbesar. Di mana itu? Di padang mahsyar. Hari pertunjukan pertemuan terbesar. Berkumpulnya semua manusia. Min awalihi ila akhiri Dari manusia pertama Nabi Adam. Hingga manusia terakhir. Kelak. Dikumpulkan semuanya di padang masyar. Itulah hari perjumpaan pertemuan terbesar. Kata Umar. Tazayyanu. Berhiaslah kalian untuk hari pertemuan terbesar. Dengan perhiasan apa? Perhiasan apa yang beliau maksud? Sementara. Di padang mahsyar, kita dikumpulkan dalam keadaan kufatan, uratan, gurlan. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Tidak berpakaian. Tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya. Gurlan, tidak dikhitan. Maka bagaimana berhias? Perhiasan apa yang dimaksud? Perhiasan iman dan amal soleh. Perhiasan keimanan dan amal soleh. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang beliau baca senantiasa di akhir tahiyat sebelum salam. Dari hadis Amr bin Yasir radhiyallahu anhu riwayat Imam Nasa'i. Di akhir doanya Nabi berdoa, "Allahumma zayyinna bizinatil iman." Ya Allah, hiasilah diri kami dengan perhiasan iman. Hiasi diri kita, hiasi jiwa kita. Dengan perhiasan terbaik. berupa perhiasan keimanan. Yeah. Ini yang dimaksudkan oleh Umar al-Khattab. Hiasilah diri anda. Untuk perjumpaan, pertemuan, pertunjukan terbesar. kelak Di hari kiamat. Kemudian beliau membaca ayat. Di surah, surah Al-Haqqah. Ayat 18. Yawma'idhin tu'radun. Yawma'idhin tu'araduna la takhfa minkum khafiyah. Yawma'idhin. Hari itulah. Hari akhirat. Tu'aradun. Kalian semua akan dipertemukan. Diperjumpakan. Dikumpulkan. dihadapkan Di hadapan Allah pencipta kalian. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari kalian. Semua nampak. Tersingkap. kubur, sudur. Ketika akan dibangkitkan semua apa dari kuburan, sudur dan akan nampak apa yang dalam dada dada setiap hambanya. Akan terlihat siapa yang beriman, siapa yang tunduk meronda di dunia, siapa yang mempersiapkan dengan ketakwaan, siapa yang beramal soleh akan nampak. La takhfa bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari kiamat, hari hisab di padang mahsyar tatkala matahari didekatkan dengan jarak satu mil. syams kata Rasulullah, tuduna, syams, tuduna syamsu didekatkan matahari di atas kepala semua makhluk Kedra mil Sekedar jarak satu mil Tahu satu mil Begitu dekat 1,8 kilometer Dalam ruat yang lain Kata Rawi Saya tidak tahu Apakah Nabi maksudkan mil Jarak perjalanan Atau mil tongkat yang dipakai untuk bercelak Itu juga mil kata Rawi ini Begitu dekatnya Begitu dekatnya matahari yang sekarang ini kita sudah rasakan panasnya luar biasa. Sekarang ini, di hari-hari ini. Kita dengar pernah berita ada. badai matahari. Subhanallah. Gimana kira-kira matahari kalau di hari kiamat di pada masyarakat? Sehingga semua manusia berkeringat. Semua manusia akan tenggelam dan keringatnya. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita iya. harus kita pikirkan. Harus kita hisap diri kita sekarang sebelum menghadap kepada pertunjukan pertemuan terhebat terbesar di hadapan Raja yang Maha Diraja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Renungilah perkara ini: kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk merenungi apa yang kita bawa kelak di hari pertemuan tersebut. Keamanan utiak kita kitabahu biyaminih. Adapun orang yang membawa catatannya, menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya. Dia ya bangga. Dia senang, gembira. Wahai, ambillah, bacalah kitabku ini. Inilah kitabku. Kitab catatan amalanku. Tunggu setelah yakin. kata orang ini. Yang memegang catatan amalannya dari tangan kanannya. Saya tidak yakin. Anni mulakin. Saya pasti menemui. hisabku, Hisabiyah. hisabku Pasti akan temui. Iya. Kemudian. Dia kembali kepada apa? Anni mulakin. Hisabiyah. Wahuwa pi'i syatir radiyah. Maka orang ini. Hamba ini. Yang menerima catatan amalannya. Semua catatan amalannya diterima ada di tangan kanannya. Fahuwa fi isyati Maka dia berada dalam kehidupan diridai oleh Allah SWT. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah. Yang buah buahannya didekatkan. Dia petik Surga. tapi tidak mau kenikmatan surga yang luar biasa? Iya. Ayat-ayat seperti ini adalah kita sering baca jamaah. Ayat-ayat tentang akhirat. Surga dan neraka, hendaklah setiap hari. Ada waktu untuk kita membacanya. Memahami kandungannya. Membaca tafsirnya kalau perlu. Untuk kita membuat kerinduan kepada kampung halaman. Kampung halaman kita di mana jamaah? Kampung halaman kita adalah tempat di mana asal manusia. Nabi Adam berasal dari mana? Surga asalnya. Karena satu dosa Diusir dari surga. diturunkan ke bumi. Kita ingin rindu kembali ke kampung halaman surga. Ya. Dengan amalan, dengan tobat kita sebagaimana Nabi Adam bertobat. Inilah sifat orang-orang yang merindukan surga. Memuhasabah dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. dikatakan kepada hamba ini, "Kulu washrabuhu hani bima aslaf tum fil ayyamil khaliyah." dulu makanlah dalam surga ini sepuasnya washrabu minhu bi-supasnya hani'an sabaikal kegembiraan untuk kalian kebahagiaan untuk kalian karena apa? fil ayyamil khaliyah karena bima aslaf tum karena apa yang telah kalian persiapkan fil ayyamil khaliyah dari hari-hari di dunia dahulu inilah sekarang balasannya karena kalian telah mempersiapkan amalan kalian ketakwaan kalian iman kalian di hari-hari dunia Inilah sekarang kalangan diberikan khitab pembicaraan dengan pembicaraan silakan nikmati jamuan Allah Subhanahu taala makanannya minumannya buah-buahannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya orang menerima catatannya dari tangan kiri wa amman amma uuthiya kitabahu bishimali wa yakulu ya laitani lam uutaki kitabiy Adapun orang yang menerima catatan dari tangan kirinya, dia mengatakan pengisalan, wahai seandainya saya tidak menerima catatanku ini, tanpa saya tidak menerima melihat hisabku, catatan amalanku ini, ya sesali, ya karena wahai seandainya kematian itu sudah memutuskan ini, tidak usah ketemu dengan hisab, cukup mati saja pemutus, tidak usah lagi dibangkitkan, itu hangat angannya itu harapannya orang ini. Ya laytaha kanatin Ma agni anni ma'liya. Ma agni anni ma'liya. Ma'liya. Hartaku tidak memberikan pertolongan kepada aku. Percuma hartanya yang banyak. Jika tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Percuma hartanya. melelehkannya dari akhirat. Percuma urus dunianya. Bisnisnya. Lupa dengan sujudnya kepada Allah. Ma agni anni ma'liya. Tidak bermanfaat pada hari ini. Hartaku. La ilaha illallah. Inilah hari hisap. Sebelum di sana kita menghadap kepada Allah. Sekarang harus kita pikirkan. Kemudian. Umur yang ini yang sekarang kita berada di atasnya. Kehidupan yang sekarang kita berada di atasnya. hendaklah kita manfaatkan sebaik-baiknya. dari umur kita. Berkata Sufyan al-Tawri rahimahullah. Man la'iba umrihi. Barang siapa yang bermain-main dengan umurnya. Hanya lalai. Hanya permainan terus. Sendagura terus. Lupa dengan Allah. Lupa dengan ibadahnya. Lupa dengan salatnya Lupa dengan negeri akhiratnya. Dia bermain-main dengan usianya. Dia habiskan usianya, umurnya, hartanya. Para perkara yang tidak dirubai. Maka dia akan menyanyiakan hari-hari yang seharusnya dia gunakan untuk menanam. Dan barang siapa yang menyanyiakan hari-hari untuk menanam? Maka Nadima Ayyama Hasadih. Dia akan menyesal hari-hari dia akan memanen. Menyesal. Ketika hari panen, orang-orang memanen dengan keberhasilan, keberuntungan, pahala-pahala. Dia di hari panen tidak ada didapatkan. Justru siksaan. Murka Allah. Karena apa? Dia habiskan umurnya pada perkara yang sia-sia. Ini hisap. Ini strok peksi diri kita. Kemana kita habiskan umur kita. Rasulullah Wasallam bersabda. La tazalu qadal ma'abdin yauman qiyamah hatta yus'ala arba' Nggak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat. Hingga dia akan ditanya akan empat perkara. Pertama. An umrihi Tidma'afna tentang umurnya, kemana dia habiskan? Tidma'afna, kemana dia fanakan? Kemana dia habiskan umurnya? Ditanya kita. Wa kan? Ditanya tentang masa mudanya, kemana dia usangkan masa mudanya? Kemana dia gunakan masa mudanya? Yang ketiga, wa Malihi ditanya tentang hartanya min aina iktasabah. dari mana sumbernya dari mana dia dapatkan wafi anfaqah. dan kemana dia infakkan kemana dia belanjakan yang keempat an ilmihi tentang ilmunya akan ditanya dimaami lebih dengan apa dia amalkan ilmunya ini harus kita siap pertanyaan ini kita akan ditanya kalau sudah tahu akan ditanya siapkan jawabannya dan siapkan jawaban yang benar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Dan juga berkata Sufyan bin Uyainah Rahimahullah taala, "Inna laka min umrika ma ata ata lillah fihi wa amma ma asaytahu fihi fala ta'udduhu laka umran." Ini hakikat umur. Hakikat dari umur kita Kata Sufyan Ibn Iyina rahimahullah. Sesungguhnya, sejatinya, umur yang engkau miliki adalah umur yang engkau gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Itulah umurmu. Inna umruka ma'ata'tau laha fihi. Sungguh umurmu adalah umur yang kamu gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Amma ma'asaitahu adalah umurmu yang kamu bermaksiat. Kamu terjatuh pada dosa. Lupai kepada Allah laka umroh maka jangan kamu hitung itu sebagai umurmu karena tidak teranggap itu sebagai hal yang membawa kebahagiaan Iya yeah. ini hakikat umur kita jamaah hakikat umur kita apa yang kita gunakan dalam mencari ridho rahmat ampunan Allah subhanahu Wa Ta'ala maka sekaranglah untuk kita bertobat bersegera menyesali apa yang telah berlalu masih ada kesempatan hari esok masih ada kesempatan sepanjang nafas ini Masih kita hirup Sepertinya belum datang Malakul maut Masih ada kesempatan Untuk berubah Menjadi lebih baik Ya ayuhal ladhina amanu Tubu ilallah Tawbatan nasuha Asa jannatin Ayu kafirankum sayatikum anhar orang-orang yang beriman Bertobatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Sebab dengan taubat nasuha lah kata Allah asarab Semoga Rab kalian ayukkan firman Allah akan mengampuni, menghapuskan semua dosa-dosa kalian terhapus. Kalau betul jujur taubat nasuha. Maknanya antara nasihat Syekh Bimbas, ya dari seorang muridnya mengkisahkan dari doa yang sering beliau dengar. Dan Syekh Bimbas, Allahum marzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa taubat nasuha sebelum mati. Minta itu. Jangan sampai malakul maut datang. Belum pernah kita menyesali, menangisi dosa-dosa kita. Belum pernah kita taubat dengan taubat nasuha, maut telah datang. Maka minta, Allah marzukni taubatan nasuha qabla maut Ya Allah, rizkikanlah kepadaku taubat nasuha sebelum mati. Iya. Yeah. Asa rabbukum ayu sayatikum. Wa idukhilakum jannat. Dan Allah akan memasukkan kalian dengan taubat nasuha. Allah masukkan kalian dengan apa? Kepada surganya yang mengair di bawahnya sungai-sungai. Ini dengan taubat nasuha jamah sekalian. Iya. Yeah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ketahuilah pada hari hisab kelak hari ketika kita semua akan dilihatkan amalan kita dan akan ditimbang ketahuilah yang pertama kali akan dihisap. adalah apa adalah tolat kita rukuknya kita ketundukan merendahnya kita sujudnya kita kita jatuhkan wajah yang paling mulia anggota tubuh yang paling mulia semata karena merendah kepada Rabb yang Maha Agung. Kita rela untuk tunduk sujud karena apa? Karena itulah harusnya kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang paling pertama kali amalan hamba yang akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat itu kata nabi. Amalan paling pertama dihisap, dinilai, dihitung, diberikan pahala paling pertama adalah amalan solatnya. Kain salahat jika solatnya benar, salahat benar baik solatnya. maka ada aflah, maka hamba ini akan beruntung dan sukses. Aflah beruntung, waanjah dan dia Sukses membawa pahala besar dengan hisap solatnya. Iya sebaliknya wa infasad. Jika solatnya rusak, baca tidak benar. Baca Allah Sungguh hamba ini telah celaka, wa dan merugi. Itu ukuran yang harus kita persiapkan kelak tentang solat kita. Ya, fa'in taqwa semin faruqati Apabila ada dari solat fardunya yang kurang, maka Allah akan berfirman kepada para malaikat, Kala Rabbah Barak wa Ta'ala, unduru, lihatlah, hal liabdi min tatawuk, apakah hambaku punya solat tatawuk, apakah hambaku punya solat sunnah, solat tatawuk, eh, ini manfaatnya solat tatawuk, jangan kiremehkan, jangan kipanggap sepele solat sunnah rawatib, 12 rakaat sehari semalam, empat rakaat sebelum duhur, Dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum subuh. Total dua belas. Apabila ada sholat fardhu kita kurang khusyuk, kita lalai, kita masih ingat dulu dalam sholat fardhu kita, kurang pahalanya ditutup kekurangannya dengan sholat-sholat sunnah kita. Itulah gunanya apa? Sholat tahu Itulah gunanya sholat sunnah. Ya. Hayu kamal biha man taqasa mil faribah. Maka akan disempurnakan apa yang kurang dari sholat fardunya Dari apa? Dari amalan sholat-sholat sunnahnya Sama yakunusairu amalihi ala pula semua amalan yang lainnya Amalan puasanya, zakatnya, hajinya juga diukur seperti itu Yang wajibnya dahulu Kalau wajibnya kurang, puasanya kurang, puasa Ramadannya kurang Maka itu yang puasa-puasa sunnah Jika zakat wajibnya kurang, itu dengan sedekah-sedekah biasa Jika hajinya, haji fardunya, haji islamnya kurang bagus, maka dengan haji-haji tatawunya. Ini semua dari manfaat, amal-amalan kita untuk kita hadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan tobat kepada kita sebelum Allah menjemput kita dalam kematian. Allah merzuqna taubatan nasuha qabla al maut alamin kurang lebihnya assalamualaikum wabarakatuh